Setelah ketemu langsung, emang ngeliatin. anda itu kayak ibarat makan kuaci, kenapa nggak bisa berhenti? Iya, yeah. yeah. yeah. yeah. emang kalau ngeliat kamu tuh kayak makan dodol. Tapi <laughs> <laughs> <pengen> ini lengket, <Yeah. laughs> pasti seputar lengket. Yeah dua lagi emosi emosi emosi, emosi. kalau memang kamu suka masak saya mau ngetes kamu maaf ya bukan meragukan kamu ini apa ini apa tempe tempe tempe apa ini tempe Ya tahu tidak ya tahu temperin hati aku ke hati kamu yeah. benar bener katanya saudaraan sama Chef Arnold. Oh wow, iya. Nanti bener. setelah main Terminator dia langsung jadi pemain. Wow. Beda Arnold Mas Seniger, beda. Ini <laughs> Chef Arnold Purnomo. Oh, kira-kira masa masak-masak Albi Bak. Albi masak narik bakal, narik Albi Bak. Karena aku suka film-film genre thriller yang kasar, penuh darah, kejam. Karena kamu kepribadannya lembut gitu dan mencakap. Ini bisa jadi, guys. Guys, kumpul. Sini Jadi kita kumpul jadi selalu. Oh, my God.